Engkau yang selalu inginnya memang sendiriku jadi tak semakin tak mengerti dengan apa sih. Mau kau kok ini aku salah? Begitu tuh aku salah ku semakin tak mengerti, engkau cerita mungkin keadaan ini jadi membuatku ragu padaku yang ku inginkan kasih yang lebih menghenti kamu marah-marah ku diam saja aku diam saja kamu tak Hubungan kita, kamu marah-marah, aku diam saja, aku diam saja. Marah, aku diam saja Aku diam saja Kamu tambah marah-marah Dan mau dibawa kemana Hubungan kita Kamu marah-marah Aku diam saja Aku diam saja dan mau dimawa ke mana hubungan kita kamu marah-marah ku diam saja aku diam saja kamu tambah marah dan ujung-ujungnya aku jadi nafsu lagi